hari lalu belakus depan sana, belakus depan jat gunung, depan situ. Hari ini kok masuk lagi? Apa sih ada di bawah nih? Ini kasih putus pipa ya? Orangnya kemana yang pasti cenderah parah mobil hancur begitu dia kasih patah ini iya, dia terbang iya, iya Ah, kurang tahu tapi dari tadi baru luannya. Oh dia, dia tulisin, barang, langsung, ya, Dari sini. Oh, sini. Pembatas pot patah pembatas. Ya, terbang ya, baru terbang, terbang. Terbang. Terawat ya besok sembayan, biar dia tenang besok sembahyang di rumah sakit. Lucu. <laughs> <laughs> Ini kasih putus pipa air. Pasti enak sekali tuh. Rasa pas terbang kayak pesawat. Sudah kan. Bagi yang bawanya ada ktp. Iya, depan. Cuma bagaimana caranya? Ini kan jalan lurus. Kenapa dia banting setir kiri? Mengantuk. Mengantuk kan, mengantuk kan, atau bagaimana? Dua-dua sama juga jadi. Dua-dua sama jadi. Ini harus sudah. Punya manusianya, bagaimana? Itu harus langkat bawah itu. Masih dapat juga Yang waktu itu di situ saja mati mau. Yang di sebelah situ, dari daerah, -daerah Sentani. Sebelum masih masih pengerjaan sama sebelah itu, dia salah masuk jalurnya, waktu itu yang sebelah itu mati mau. Kan sebelum jalan jembatan sebelah waktu jadi kan satu jalur masih kerja sebelah. Avanza ya, warna putih itu yang sempat ada dong foto kesini di apa Cepos nge apa itu Itu yang empat orang Lego semua, ini terbang e, sih tahu. tuh Itu yang di dalam ada, terkena jauh Ya, itu rumput, Ya, Ini rumput rakeman, tidak tahu, tidak tahu bagaimana caranya nyari hari terang ini. Dia terbang ini. tidak kena rumput itu betul, dia bilang betul. suka kaca pembatas jalan itu tapi tidak kena rumput ini. Berarti memang dia terbang betul. Pipanya bertatap. Iya, dia kan dari situ kasih patah pipa tembok-tembok gini baru deh. Pipa itu kan melintang tengah, jadi ya tabrak pipa sudah pasti Baru dia alamuh balik ke sana itu. Ah, luar biasa. Terbang dia ini. terbang, terbang. <tipin> nggak apa-apa ini, <coughs> ibu apa? kencang kencang, ini, ini, ini. Ya, tapi tidak ada rumput tidak ada, memang ada nah, tidak, tidak dapat, kencang jadi frey lurus cepat ya, orangnya kayaknya iya bukan kayaknya lah bukan memang kencang <laughs> pembatas jalan saja patah semua berapa nih, dua nih, dua dekat sepatah nih satu, dua sangat kencang ya, sekali nih ini rumput tidak kena, berarti langit jatuh di sana iya iya ini terlalu balap ya Oh. Oh. Oh. Nah, dia mm -hmm. eh, hey, jago, dia jago sekali. <laughs> Patah ini, tidak ada pilihan terbang ini terbang ini. Ini nggak mampu tahan ini, kencang sekali. Ya, ke bawah dong, iya, iya. Orang lapis ke mama toh. Ada sendiri begini daripada papa. Ada ya, sendiri, biasa di sini kosong. Depan itu yang biasa ada, ada kios, ada, ada orang. Betul. Oke. Oke. terbang lagi ke bawah. santai to monggo boyi Gas, wow, Ah, kalau kalau ada yang di belakang kalau untuk sopir aman, eh? untuk sopir, aman. Ya. kalau di belakang aman, eh? tapi kalau, kalau sopir dengan kiri aman eh? untuk sopir aman kiri, ya? tapi kalau ada... ya jok belum berapa itu setir belum berapa jadi hmm? ini masih ada celah untuk sopir ya. Kan. Ya, lalu -lalu. iya iya cuma di belakang, coba pasti benturan pasti hmm.